sebelumnya di gajah kosaka wakam apakah puluh yang kedua puluh? oke masih belum 30 itu mungkin udah emas mungkin ya 30 kalian lihat itu itu sih red op mungkin ya? biasanya itu red op cuy nah ini dia bro oke okay, sudah aku duga ya mantap sekali eh operator terbaru abidos Kau lagi nalar lagi Tuh. Hahaha. oke okay, so guys balik lagi bareng gua dan Trimulana di game Blue Archive JP yang mana kali ini gua akan spark ya spark first time pertama kali gua spark ya pertama kali gua spark di Blue Archive ya dan di sini gua lanjut gacha dan beberapa hari yang lalu gua ada record juga tapi masih belum pakai face game dan disitu gua ada dapat bintang 6 nya dapat SSR nya itu siapakah itu gua akan tampilin ya rekodannya senang-senang ya kan malah dapat si izun tolco dapat si izuna bu sedah gue udah senang-senang bu -senang. sekolahnya sama ya kan sekolah apa namanya sekolah Jepang gitu ya kan hia hia hika atau hia hiko gue lupa itu nama sekolahnya apa itu intinya sekolah Jepang lah dan di sini kiwa sudah tujuh ada tujuh 1400 yang mana di sini gua udah tambahin-tambahin ya pakai kalkulator sampainya dan gua dari mana gua dapat dan dari sini ini banyak sekali gua ini pun masih belum selesai cuy. Capek sekali cuy balas-balas uh, SMS dari anak-anak ya sampai beberapa anak-anak itu terkejut. Duh, kok tembeen sense jawab SMS chat kami tumbennya sampai dibilang tumben loh. Dan tidak hanya itu juga di server story, di stack story. Nah, di stack story kayak gini ini masih belum gua dapetin. Ini kan lumayan ya 250 ya. Nah, ini masih belum ada bintang 3 jadi gua tambahin sini juga. Lumayan. Ini pun masih banyak pula nih server ini pun nah ini pun masih belum ada yang kelar tabungan mungkin ya untuk di masa depan mungkin. Ya maklum lah ya udah lama pensi ya. Oke, okay, kita lanjut untuk Gacha kita akan menjemput ini wakamu. kamu. Gua baru tahu gua pikir itu sundere ya ternyata wan yandere jo. Pantes ya. Yandere jo. Gua agak kurang suka sih yandere sih. Ya tapi nggak apa-apa lah buat kamu ya dan ini gua baru tahu ternyata ini daily free ya dan ini bisa dimentokin gitu Dibentokin, gua kan dua hari sebelum ya dua hari kemarin gua nggak ada gacha sama sekali dan ininya ini bisa ngestak ya bisa numpuk ya jadi dua biji. Gua pikir bakal satu satu doang nggak keriset gitu ya bisa numpuk ternyata ya. Oke di sini gua udah 136 jadi ini bisa di spark ya bisa disepakkan uh, total spaknya di sini dua ratus ya sama seperti in. Ya. Dulu ini 300 ratus sekarang udah diturun Senin ya entah kenapa dan di sini banner sih ini untuk sepaknya kita cuman wakamo doang ya oke okay, kita siap let's go kita let's go ya siapakah yang akan datang sebagai red of red ofnya ini gua nggak tahu ya semoga Natsu semoga uh, ini siapa namanya si bandar itu okay, ya kan Natsu hibiki let's go kita sekali-sekali dulu oke okay. tunggu dan di tangan gua. oh iya bro ntar bro mas, ntar bro ini gua ganti ganti, -ganti. nah biar mata lebih tajam oke okay. satu gratisan lagi tidak mungkin lah ya. Ini dapat bintang 6 tidak mungkin. Kita W dan A. W Love, A. Mantap. Wakamu dan Ade ajaib. Oke. Okay, Seratus tiga puluh delapan. Kita dua kali. Sampaikan 140 habis itu baru kita sepak ya waduh ini baru pertama kalinya gua sepak, so. Oke, okay, skip skip skip. Memang nyendiri ini anak. Girenium Otose Kotama. No ya, sebenarnya gua penyuka Sundere cuy so. Yandere enggak apa-apa loh. Sekali-sekali. dan gua baru sadar ini belum diganti ya, <laughs> baru sadar cok itu gua belum diganti kalau left sih udah kena break tahu ya. oke okay, ini udah betul kan oke okay, kita langsung sepak untung 10-10 belum belum ya. kita langsung sepak nih siapa-siapa nih yang red off nih buat penasaran cok natsu come on natsu siapa kek okay. natsu hibiki natsu hibiki koharu please datang tuh dapat bintang saat dapat satu kita skip oke okay, jadi no gua udah nggak takut soalnya kita bisa sepaknya kan, soalnya kita bisa sepak langsung terus Oke okay, bintang biru lagi tidak ada SSR mantap Oke, okay, mantap. Red Opterus ya bang ya, terima kasih lo. Red Opterus. Oke okay, Izuna, Izuna, Izuna, Izuna, Izuna. Ntar Izuna ganti Izuna bang. Izuna itu satu sekolah ya bang ya. Gak oh, dapat Izuna tadi lo. Hmm. Waduh ini ya waifu si doni begini tuh ternyata ternyata bijinya kayak gitu cok. oke okay, let's go Oke okay, sisa 40 kali pull lagi untuk sepak ya izuna pink oh enggak, enggak mungkin udah ya. mau sepak lah ya kan mana mungkin dikasih bintang SSR terus taro total. Apa lagi Nexon, hmm, makin, makin nampas sebaik Masih loh, ini daripada Nexon cok. Apakah ada? Wah, benar-benar jalur tukar, ya, jalur tukar. w dan A. Oke, okay, benar-benar ya, gue lihat dilihat ya. Terima kasih lu. oke, let's go 20 eh oh, kurang ya? Eh? Eh, kurang ya? Eh? Nah, salah... ano sih salah prediksi <tinyan> salah prediksi gue, gitu ya? oh, bisa <tinyan> Kau pikir salah prediksi juga. ini dia. nah beneran nih ya kan disepak ya kan. beneran disepak. oke kita jemput pak kamu. memang sebang saat nggak <laughs> diberi, nggak diberi. oke. Maspak, oke kita ngesepak bawang. kita ngesepak nih sepak nih rasakan itu sepak ya mantap nggak lu rasakan sepak anjir <gantar> <gantar> anjir macam kaki cok macam kaki tapi badannya amagi anjir oke okay, let's go headlanjer cepak bang sepak dudus akhirnya pertama kali sepak just dulu bang <laughs> bang sepak ya bang ya nyari red nya dia pun nggak bisa tuh dah itu saja langsung kita gas edit dua nih edit dua ya kan oh ya yeah. dan ini nanti nih ada bannernya juga nih siapa si, si, namanya kenek-kenek eh, angkut oke okay, kita tiga-tiga saja tiga -tiga. wah kalau naikin lagi 294% ya costnya 4 ya lumayan ya. oke okay, kita ini dan ternyata gua masih belum punya ini nih huh. ya udah kita coba di anjir ketawa anjir huh. ini amat oke kita coba ya kekuatannya itu kayak gimana Ya, kalungan leken rekening kita dulu, dia enggak terlalu laju. Hai, oh, ternyata hai, hai, hai, nah, ini dia, kita lihat nih. Wih, oh, lingkaran dia tuh lingkaran ya weh seribu, seribu, sebelas enam puluh sembilan persen, Ust. kita tambahkan dengan si eh apa tu wow oh, bisa kayak gitu ok kita coba kekuatannya kayak mana wanjai oh, wow oh, bosok bosok ini untuk lawan boss gokil ね、lawan boss。lawan boss lawan boss apakah dia meta di pvp gua nggak tahu kayaknya sih meta mungkin di pvp mungkin oke okay guys mungkin hanya itu saja dari video gacha hari ini ini pertamanya kali gua sepak langsung sista 78 cuy <laughs> Nah itu saja Thanks udah nonton ini. Jangan lupa jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini. Apakah kalian bakalan spark juga? Atau enggak ini wajib sih di spark Soalnya dia DPS anu ya kan DPS buat mystic dan juga ini boyable juga ya. eh okay, bye.